Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ketemu lagi di Ajo home tutorial. Video kali ini kita akan membuat tutorial cara menjahit spray yang karetnya keliling atau karetnya fold. Tetapi uh, ini ukurannya bukan ukuran double ya, tetapi ukuran single yaitu ukurannya ukuran 90 kali 200 tingginya 20. Dan ini juga requestan uh, ibu siapa, aku lupa ya namanya yang pasti. Uh, Spray karet full keliling ini katanya untuk anaknya di asrama, di pesantren gitu. Jadi biar si karetnya itu mengikat kokoh ke kasurnya. Sehingga dia requestnya ini spray yang karet keliling. Dan di video sebelumnya sebenarnya saya pernah buat tutorialnya. Yaitu uh, karet spray full keliling juga. Tetapi waktu itu saya tidak menjelaskan. Waktu itu hanya videonya, hanya video dan teks ya. Saya tidak menjelaskan secara detailnya gimana karena waktu itu videonya terganggu dengan musik gitu kan jadi sehingga saya tidak mengeluarkan suara saya gitu jadi saya ganti dengan tag dan di video kali ini saya akan membuat tutorial lebih lengkap lebih detail ya untuk spray yang karet keliling atau yang full karet ya dan ini sudah di cutting ya dan cara cutting spray sama ya kayak spray pada umumnya kayak spray 120 180 untuk cutting ukuran 90 itu sama sih. Jadi kita uh, ambil badannya 1 30 lalu dipojokin spray itu dan untuk satu bantal satu gulingnya 0,8. Oke, lanjut sekarang ke tutorial cara menjahitnya. Oke, di sini kita sudah ganti pakai sepatu dua seperti ini mm -hmm. dan di sini juga nih benangnya sudah saya ganti pakai warna benang navy karena yang mau kita jahit ini warna dongker atau warna nepek gitu ya dan lanjut sekarang kita ke tutorialnya seperti biasa jahit spray pada umumnya ini si pojokan umumnya ya ini yang tinggi 20 ini tinggal disatukan seperti ini ya bukan seperti ini dipojokin sama kayak jahit spray pada umumnya Nah, seperti itu Nah kemudian ini juga sama ya Disatukan seperti ini Oke dan ini yang ketiga juga sama Dan ini yang keempat, ya, sama juga, ya, disatukan seperti ini sudutannya atau pojokannya. Oke, dan kalau sudah selesai, kita gunting-gunting saja, atau ditarik juga bisa, karena ini sudah terkunci, jadi nggak copot ditarik seperti ini. Oke okay, dan yuk sekarang kita pemasangan karet dan saya di disini menggunakan karet penguin dengan lebar 3 cm nah seperti ini ya ditaruh ya terserah bebas sih mau mulai dari sudut mau mulai dari mana aja yang pasti uh, karetnya ini panjang ya tidak digunting jadi full gitu dan pertanyaan kalau misalnya uh, untuk ukuran single mulai ukuran 90 atau ukuran 100 120 untuk Full karet keliling ini Pemakaian karetnya kurang lebih eh, Antara 2 meter ya 2 meter Antara 2 meter sampai 3 meter kurang lebih Dan kalau misalnya ukuran double Ukuran double itu untuk full karet keliling Untuk menggunakan cutting line ini kurang lebih eh, Pemakaian karetnya 3 sampai 4 meter Seperti itu Oke dan ini udah dijahit seperti ini Ditarik aja seperti ini Lalu kemudian di nah, Sama kayak Jahit spray ya pada umumnya ditarik seperti ini Ditarik seperti ini Kemudian kalau sudah Sudah kita tepuk Satu didorong keempat Nah seperti ini kita dijahit Nah seperti ini dan begitu seterusnya sampai habis ya dan ini nariknya ini di full di full banget nariknya sip, sampai mentok sampai enggak melar lagi cara narik karetnya Ditarik seperti ini ya, dan sebentar lagi kita sudah mau sampai. Oke, ini ujung ini, dan kita tarik ya. Ini tarik ke sini, dipas di sebelah sini, dan kalau ini ditarik, pas di sini ya. Nah, karena dari sini ini kita bisa di, disambungkan ke sini ya. Jadi, jangan sampai berkendor. Nah, kalau kita ini... Jadi kita di sini udah kita potong ini, kita disambungkan. Nyambungkan itu jangan keluar seperti ini ya, tetapi dibalik ke sebelah dalam gini. itu Jadi, dia sambungannya ada di sebelah dalamnya. Lalu kemudian ini sudah disatukan si karetnya, kita jahit. Oke, rapikan dulu. Setelah nah. Jadi si sambungannya ini jangan sampai keluar seperti ini ya, tetapi harus ke dalam, nah seperti ini, jadi ke dalam gitu ya. Oke, di sini kita tinggal seperti tadi ya, dijahit lagi. Oke, dan ini sudah selesai jahit pertama. Lalu kemudian sekarang kita jahit tan yang kedua. Nah jahitannya nanti kita akan jahitannya ada 1 2 3 gitu ya. Jadi kita sekarang jahitannya kedua tinggal seperti ini saja. Tinggal seperti ini saja ditarik tuh ke... Seperti ini ya jaitan yang kedua. ditarik dan ininya kita selalu usap ke sebelah sini ya, jangan sampai nanti di sininya e, ketarik seperti ini ya, gelembung gitu. Jadi harus diratakan ke sebelah sini, disapu gitu. E, jadi setiap ini kita sapu dulu, ratakan dulu, baru kita tarik. Nah seperti ini, ratakan dulu, baru kita tarik. Nah seperti itu ya, seterusnya untuk ini oke dan sini kita sudah mulai mendekati ya ke jahitan yang tadi ini ada benangnya kita gunting dulu ada benang-benangnya kita buangin nah sini nih jahitannya sudah terlihat ya jadi kita tinggal sampaikan lagi ke sini oke nah ini untuk jahitan yang kedua ya 12 dan sekarang kita jahitan yang ketiga sama ya jahitan yang ketiga di ujung ininya jadi satu di sini untuk jahitan si pinggiran tadi terus kedua jahitannya di tengah ketiga jahitannya di atas oke jadi seperti ini ya sama diusap dulu kemudian dijahit jadi diusap dulu kemudian dijahit nah kalau misalnya tidak kita usap dulu nanti malah di sini dia nilep seperti ini ya jadi berlebih gitu nilek jadi dia nggak bagus nanti nggak rata gitu ya Dan ini sudah sampai ya sudah sampai seperti ini nih udah nyampe di sini bisa kita lihat ya jahitannya ada jahitan 1 2 3 ya dan seperti ini hasilnya untuk bagian luarnya seperti ini ya nah jahitannya seperti ini seperti ini nih untuk bagian luarnya ini karet full keliling nah seperti ini seperti ini ya dan ini bagian dalamnya ya karet bagian dalamnya seperti ini Oke dan selesai cara jahit si spraynya ya Yaitu jahit spray yang full keliling karetnya Nah seperti ini Dan sekarang lanjut untuk menjahit si satu bantal satu gulingnya Oke sekarang kita akan menjahit si gulingnya dulu Nah di sini, Oke kita singkirkan dulu si bantalnya ini gulingnya Dan kita menggunakan tali guling yang polyester seperti ini Oke dan ini tali gulingnya kita ambil dan cara jahit gulingnya itu gampang Seperti biasa yaitu ditekuk Sebelah atasnya sedikit Lalu kemudian ditaruh si tali gulingnya Ditekuk satu, ditekuk dua Dan Kemudian dijahit dan tali guling yang atas sudah terpasang yang satu lagi yang sebagian bawah atau yang sebelah lagi sama ya ditepuk satu, ditepuk dua kalau misalnya pasang tali gulingnya tidak bisa bersamaan dipasang langsung dijahit seperti ini bisa juga tali gulingnya dipasang belakangan menggunakan biasanya kalau ibu saya pakai peniti dia cara masukin si tali gulingnya, kita pakai cek seperti itu ya. Oke, dan ini sudah terpasang tali gulingnya, kemudian digunting. Dan lalu kemudian kita tinggal disatukan saja seperti ini. Oke dan pembuatan gulingnya sudah selesai Ini tinggal di obras saja di sana Oke dan ini Satu bantalnya Oke dan ini ukuran lebarnya 50 Terus panjang bantalnya 70 cm ya Dan ini ada satu lembar ini Untuk si lidah bantalnya Kita klaim dulu Ini untuk lidah bantalnya atau tutup bantalnya Oke kemudian ini bisbannya atau silisnya Dan yang dua lembar ini Ini untuk depan satu Dan ini untuk belakang satu Yang kita kelim Nah tepuk satu, tepuk dua, dua. Oke Ini sudah selesai Ini mengelim si lidah bantal Atau tutup bantal dan ini untuk badan belakang Si bantalnya dan kemudian Sekarang kita akan mengganti Si sepatunya karena ini menggunakan sepatu dua seperti ini jadi kita akan ganti sepatunya menggunakan sepatu sebelah yang seperti ini kenapa menggunakan sepatu sebelah dikarenakan kita pinggiran bantalnya pakai bisban atau pakai list atau pakai isian talikur ya Nah ini taruh di sini di badan yang mau kita pasang talikur Oke dan ini talikurnya kebetulan talikurnya juga warnanya nepi ya selaras dengan warna si bantalnya nah ini dan ini disbannya nah cara pemasangan itu tinggal di seperti ini ya disbannya di seperti ini ditaruh si talikurnya di sini nah seperti ini dibungkus gitu kemudian kita jahit di sini dan di setiap sudutnya digunting. Biar memudahkan untuk membelokan. Nah, untuk membelokan bisbannya mudah kalau digunting, kalau tidak digunting nanti susah. Ya, lalu kemudian ini yang badan belakangnya ditaruh nah di atas seperti ini. Dan ini dibiarkan terbuka seperti ini karena nanti mau ditutup. Tanya juga sama ya di gunting si bispanya untuk memudahkan menekuk atau membelok. Oke dan ini sudah mau nyampe dan ini ini dibiarkan terbuka seperti ini. Ini untuk memasukkan nanti bantalnya dan ini tutup si bantal bagian belakangnya atau bagian lidahnya ya kalau kami di sini bilang ini lidah bantal. Tuh. Dan ini nih seperti ini cara pemasangan ditumpang di atas. Seperti ini. Kemudian belok ke sini. Dan digunting saja si tali disamakan oke dan sini kita tinggal jahit aja nah, nah. Oke, ini bagian penutupan si lidah bantalnya oke jadi seperti ini ya ini untuk tutup bagian bantalnya kalau kita balik nih di sini ada lubangnya nah seperti ini jadi nanti ininya nutup ya bagian ininya si lidahnya ini untuk ke bagian belakang ininya jadi sehingga bantalnya tidak terlihat keluar putih gitu ya isi bantalnya oke dan ini juga bantalnya sudah selesai tinggal di obras saja oke seperti itu ya tutorial cara menjahit karet yang full keliling seperti ini yang nah seperti ini ya full keliling dan sudah dijelaskan sama saya barusan tutorial cara menjahitnya semoga paham apa yang saya sampaikan apa yang saya maksud dan ini bagian luarnya nah seperti ini ini full grilling dan e, ini bantalnya juga sudah kita selesai dan itu gulingnya juga nah ini gulingnya juga sudah kita selesai dan ini tinggal di obras saja tinggal di packing saja Oke semoga bermanfaat di video kali ini jangan lupa untuk selalu unsupport channel ini dengan di share videonya di like di komen ya, yang mau request atau yang belum paham silahkan komen. Dan video apalagi untuk kedepannya? See you next video dan bye-bye. Seperti ini ya, top nih. Karet keliling, karet spray full keliling.